Yang pertama yaitu rumah adat selaso jatuh kembar merupakan ikon simbol untuk provinsi Riau. Nah di sini mau tahu nggak bangunan ini berbentuk panggung berukuran besar memiliki tingkat karena bukan digunakan sebagai tempat tinggal saja. Yang pastinya bangunan ini memiliki beberapa ruangan, Dan misalkan pertemuan adat menyimpan benda-benda adat seperti musik tradisional hingga dapur. Nah, yang kedua yaitu rumah adat Melayu atap lontik. Nah, mau tahu nggak rumah Melayu atap lontik ini? Ya disebut rumah lancang atau pencalang merupakan tempat tinggal suku bangsa Melayu di lima kota Riau. Yang ketiga yaitu rumah adat Melayu lipat kajang. Nah, di sini. Kalau rumah adat Melayu Lipat Kajang itu menyerupai bentuk perahu juga, maka didapatkan rumah Melayu Lipat Kajang bentuk bumbung curam yang disebut Lipat Kajang. Ini bisa memudahkan air hujan untuk turun. Yang keempat yaitu rumah Melayu atap limas potong. Nah, rumah Melayu atap limas potong ini merupakan rumah adat yang sering digunakan oleh mayoritas masyarakat Riau. Rumah ini memiliki bentuk atap seperti bangunan limas yang terpotong Nah, bangunan berbentuk rumah panggung dengan tinggi sekitar 1,5 meter Nah, secara keseluruhan terbuat dari kayu ataupun papan Makin kaya pemilik rumahnya, maka makin besar pula bentuk rumahnya Nah, di sini rumah ini biasanya kebanyakan di daerah pulau Riau, yaitu Batam Yang kelima yaitu Balai Salaso jatuh lembar. Nah di sini balai ini namanya memang cukup unik, tapi fungsi dari rumah ini sangat penting sekali loh. Balai Salaso jatuh ini tidak dijadikan sebagai tempat tinggal, tetapi sebuah tempat untuk bermusyawarah maupun rapat secara adat masyarakat Riau.